Halo, guys! Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Sebenarnya Suka Official, dan di video kali ini, seperti biasa, ya, disini saya akan memberikan berikutnya sesuai yang terbaru lagi. Oke, kita langsung aja ya. simak kasih untuk kalian yang Oke, lanjut ke versi yang kedua.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 Oke okay, lanjut ke versi dan yang kelima lanjut ke persimpangan yang keenam kita lanjut ke persimpangan yang ketujuh oke lanjut ke versi yang ke delapan oke lanjut ke versi yang ke sembilan <Syukur>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 Oke lanjut ke verset yang ke-12 Oke okay, lanjut ke verset yang ke-13 ya Oke, okay, lanjut ke episode yang keempat, belas Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-15. presiden yang ke-16 ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-17 lanjut ke presiden yang ke-18 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-19 oke okay, lanjut ke presiden yang ke-20 oke lanjut ke presiden yang ke-21 ya musik Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-22. Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-23. Oke lanjut ke presiden yang ke-24 Oke lanjut ke versi terakhir atau ke 25 Oke jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya